Dosa saya, saya bisa kasih nasihat ke orang lain, tapi saya nggak bisa nasihatin, saya nggak bisa ngajar anak saya sendiri. Libur, saya 3 bulan nggak mau ceramah. Begitu saya lihat anak saya main handphone, saya berhenti ceramah, Subhanallah, dapat yang ketiga, bulan ketiganya itu Yang khidmat di rumah saya bilang, Habib minta maaf, saat kalau Habib telepon saya, saya nggak bisa angkat, kenapa? Layarnya rusak, kenapa memang? Diketok-ketok sama pagi, katanya. Saya panggil anaknya, pagi sini nak. Diambil, ya saya lihatin handphonenya, ini kenapa?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 terdidik luar biasa sekolah lewat online ngerjain PR lewat repot gak jadi guru ibu bapak kan di rumah tuh enak gak tuh ngadepin anak begitu bagaimana gurunya ibu gurunya lebih pusing ngajarin anak ibu ibu maksa seorang guru untuk nilai anaknya bagus sedangkan kita ngajar gitu nggak bisa jangan punya pikiran negatif kepada guru-guru kita tanpa guru Laula rabbi ra kalau bukan karena guru-guru kita kita nggak akan mal, siapa Tuhan kita satu tambah satu siapa yang ngajarin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 Emang buat beli mainan pagi, beli mainan terus kita nggak makan nasi? Oh iya ya Walid ya, ambil sejadah dia ambil dia sholat. Ya Allah pagi pengen piano. Iya namanya anak-anak doakan semau-maunya 7 poin, benar nggak? Ya Allah pagi mau piano. Tinggal kita buka handphone, ngeklik online beli itu piano yang harga 25000 ribu ada kan? Piano bukan? Pianonya anak-anak begitu lagi. Walid, Wahloh kok belum ngasih pagi piano? Coba sholat lagi. Nah ini paket udah datang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 jangan gelarin dulu, yakinkan dia dulu kepada Allah, sampai saya malu di depan Habib Gores. Fagi ditanya dia cium tangan sama Habib Gores. Fagi sehat nak? kata Habib Gores, sehat kalau Fagi manggil Habib Gores tuh Ami Habib Gores gak mau dipanggil Habib, maunya dipanggil Ami sehat nak sehat Alhamdulillah Ami Gores. dia tangannya ke belakang begini mau apa nak Ami Gores, tolong doain Fagi ya doain apa nak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 saya bilang bulan yang tahun lalu, mau uh, mengundang siapa nak? Bapak tahu? Nih Garda, Garda nih. Nih Garda-Garda kan orangnya udah gede-gede ya, udah pada gede. Yang disebutin anak-anak Garda, Mang mangrojak. Ini ulang tahun nak. Iya, ini aja wadid yang diundang-undangin. Kenapa nggak ada pantarannya? Tapi Subhanallah, kadang seseorang itu kita kadang suka ngenes ngeliat anak-anak kita tuh nggak ada teman mainnya tuh nggak ada.